daripada malam aku nasi masih masih uh, N nya kurang uh. asik bro Aduh, Halo, teman-teman! Selamat datang kembali di channel Tonton. Aja masih bersama saya, Samudire Sholpas Ahmad Seperti biasa, kali ini admin mau mau reaction kembali, yaitu Mabrur Lur Haris. Mabrur Lur Haris, Mabrur Lur Haris. Kali ini dia nyanyi uh, sebentar sebenarnya Ini video cukup lain uh, agak lama, ya, teman-teman. Video lumayan lama, beberapa bulan yang lalu Di video kali ini, si Mabrulur Haris itu nyanyi lagunya dari babe Megi Z berjudul Cinta Hitam Lebih baik bu, itu saja sudah Pokoknya lagunya seperti itu, teman-teman pasti sudah pada hafal lagu ini Dan ketika Mabrulur Haris nyanyi lagu ini, hampir 100% Lirik yang dinyanyikannya itu bener ya teman-teman <SILENCIO> hampir 100% nyaris-nyaris bener semuanya oke, okay, kita langsung play aja cuplikannya simak maplur Haris ketika dia nyanyi lagu Cinta Hitam dari Bambi, Maggie Z oke okay. oke okay. oke Jatuh sudah hubungan kita, daripada mama aku. Nasib masih masih cukup, sudah ku mengerti ini. Engkau harap dariku. apa? apa afa o alaiku usai tersus masih dari cintamu padaku apa yang sejati engkau, engkau cari cinta yang sejati yang kulusanmu kulusanmu ketulusan, ketulusan. Yang kau, yang kau ya. <tuk> Ibu beri Ibu Rizky, Ibu kau Ibu bahagia Ibu Rizky, Ibu Rizky, bahagia, Rizky, Ibu aku tak tahan, maaf Rizky, haris, maaf Ibu oke lagi untuk maaf haris aja. Uh, bisa apa namanya liriknya dimodif gitu tapi dia nggak kehilangan adanya ya teman-teman dia konsisten jadi liriknya liriknya berubah tapi dia nggak kehilangan eh, dia bisa bisa nempatin lirik itu ke nada lagu tersebut ya teman teman kayak Bentim loh <tuh> Maburlur Haris <tuh> tapi di video kali ini di videonya Maburlur Haris ketika dia nyanyi lagu Cinta Hitam itu Ham. Hampir 100 persen itu lirik yang gayanya kan itu benar ya, teman-teman. Mungkin itu 50-an, Haris, semoga 10-an, Haris sukses dan sehat selalu ya teman-teman amin, amin 10-an, 10-an, 10 mati 10 kok jadi nasi. nasinya tersiksa bro <tuk> nasinya tersiksa, nasi tersiksa, terus 10-an, <tuk> Hulusanmu, hulusanmu Mabrolur Haris Putus jadi kupus, oke okay. Men, Putus jadi kupus men, bahasa baru men Putus jadi kupus, oke okay. Mabrolur Haris, sukses selalu untuk Mabrolur Haris uh, Kanal Youtube-nya yaitu Lur Haris Asli ya teman-teman Oke okay, cukup sekian reaksi dari admin Semoga menghibur dan menyenangkan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh